apa ya asikir. ya bisa. Oke okay, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap. Action. Kita akan mengrumati ikan patin. Nah. Patin. Mantap guys. Dua ekor. Shuting, shuting, shuting. Ini hasil mancing kita tadi, Guys. Mancing di kolam. Dan kita Potong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kotorannya, kotor ketemu sangat banyak fotonya. Yes. Oh iya jangan lupa like, Sobat sahabat untuk dukung terus channel Kiki supaya berkembang dan lebih semangat bikin kontennya. Kemudian kita potong kepalanya dulu hmm. Kita bucal ke lipat ini Biar kita berbahaya Kemudian kita pengganda Hmm. ini guys, Kepalanya sudah dipotong. kita sikar jadi loro. Tuh, ternyata beduger masa. Sudah, yes. ya. iris dulu ini, potong dulu. <tuk> sekali guys nah Hmm <im> satu okay. kita buang. Nah, kemudian kita iris. Kita sembelih seperti ini. Halo. kita keluarin fotonya. Fotonya kita keluarin. Kuris, kita potong ini kita potong kepalanya, seperti ini untuk potong lagi potong kan Caranya kan, si ya, ya. -enger sangat banyak, guys. Okay. -an -an Tahu oh, lagi tetap like, yeah. kompleks cara maning maning eh, kita Encik, uang. Uang. kita buang kotorannya ya kita orang-orang yang orang Okay. Yes. Sudah selesai Oke okay, guys Kemudian kita cuci Kumbah-kumbah Biar bersih Biar Enak dimasak Kita cuci-cuci dahulu Lupa dicuci, oke okay. Oke, okay, kosok-kosok Caranya begini Dicuci, dicuci Disemprot-semprot Dicosok-kosok Biar bersih Biar bebas dari kuman dari kuman jadi sehat banyak guys, besar, mantap kita akan memiliki sup patin yang sangat enak jangan lupa wadahnya juga harus bersih ya guys. biar higienis bersih aman dikonsumsi tidak mengandung bakteri kemudian kita bilas biar terjamin kebersihannya kita bilas seperti ini untuk biar kebersihannya terjamin. Oh ya jangan, jangan lupa tetap berhubung saat terus subscribe dan komen like dan share biar cepat berkembang. Oke okay? selesai Kita serahkan kepada yang akan memasak Oke, Sampai di sini dulu guys Kita kembali lagi besok di video berikutnya Saya, Saya rasa cukup video berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi mancing